Aritmia jantung adalah detak jantung yang tidak teratur. Masalah irama jantung atau aritmia jantung terjadi ketika sinyal listrik yang mengkoordinasikan detak jantung tidak bekerja dengan baik. Sinyal yang salah menyebabkan jantung berdetak terlalu cepat atau tagi kardi terlalu lambat, berarti kardi atau tidak teratur. Kapan harus ke dokter? Jika Anda merasa jantung Anda berdetak terlalu cepat atau terlalu lambat atau berdetak kencang, buatlah jadi bertemu dengan dokter. Cari bantuan medis segera jika Anda mengalami sesak napas, lemas, pusing, kepala terasa ringan, pingsan atau hampir pingsan, dan nyeri dada atau ketidaknyamanan di dada.